Yeah. <laughs> ke jalan jangan apa punnya kita bunuhlah Йо ра ра lo sudah dari situ Yo, yuk Ya buka jalan, buka jalan pelan-pelan belanja belanja pelan pelan-pelan pelan yo ese Bal ya